oke okay, saya coba diindex untuk menghilangkan di bagian sini saya hilangkan ini dan saya coba jika saya tidak mendapatkan get oke okay, saya sudah mempunyai ini dan dan sekarang jika saya login maka langsung saya ada ini dan saya memberikan beberapa informasi di login dan Oke, di sini saya memberikan Eho lalu dan H2 lalu di sini H2 dan di sini adalah halaman log in. Lalu saya copy dan saya simpan di sini adalah halaman lockout, dan saya simpan lagi. Lalu, saya membuka juga dan memberikan beberapa informasi di fungsi yang lain, uh, daftar artikel. Oke, okay, daftar artikel dan saya paste juga di sini. Halaman daftar artikel. Oke, okay, dan coba saya simpan sekarang lalu saya lihat beberapa dan saya mau login. Sekarang sudah ada halaman login dan saya coba memberikan info login. Dan saya sudah berada di sini, lalu dibuat artikel, halaman buat artikel baru, dan di sini adalah halaman daftar artikel. Oke, saya tambahkan mungkin satu fungsi lagi, yaitu HR. HR di sini saya coba oke, okay, saya sudah mempunyai garis semacam ini dan saya rasa cukup bagus saya copy di beberapa tempat di log out paste simpan, lalu di login juga simpan, lalu buat artikel ke buat artikel baru dan kita sudah mempunyai semacam ini dan jika saya logot saya akan membuat ini adalah daftar artikel terbaru dan di sini di indek saya pergi ke indek dan memberikan di sini adalah include once dan saya memberikan fungsi lalu garis miring dan di sini adalah daftar artikel .php dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah mempunyai di halaman depan adalah daftar artikel oke semacam itu Oke, okay, saya menambahkan di menu anggota dulu. Di menu anggota, mungkin saat tidak ada login, mungkin di sini saya memberikan, nah, saya copy dan tanda semacam ini, paste. Lalu di sini mungkin daftar, dan nanti saya akan membuat. Halaman pendaftaran sederhana dan daftar. Lalu, oke, okay, agg, agg daftar dan di sini mungkin uh, semacam lupa password. Saya paste dan. Lupa password, lalu di linknya juga saya memberikan lupa password. Dan oke, okay, lupa pas, mungkin lupa pas, lalu terakhir mungkin habis konfirmasi nah, email konfirmasi dan di sini adalah oke okay, di sini saya memberikan oke okay, langsung daftar saja dan di sini lupa password di sini em F mungkin semacam itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya tidak login maka saya sudah mempunyai beberapa menu di atas dan di sini belum ada menu oke semacam itu dan saya mau mengecek di oke oke sebentar Oke, halaman artikel login dan daftar lupa password belum ada. Saya membuat login dulu, dan oke, saya masuk dulu untuk memastikan apa yang perlu ditambahkan di sini. Oke, saat orang masuk selalu akan ada seperti ini, dan kita. Di daftar artikel akan isinya sama dengan ini hmm, lalu buat artikel di sini dan oke okay, mungkin sepanjang ini dan untuk sementara nah, saya belum ada ide yang saya tambahkan dan saya akan melanjutkan ke oke okay, di sini ada halaman buat artikel dan saya mau membuka di buat artikel dan di sini saya memberikan hr oke dan mungkin saya pindah ke sini di luar saya simpan lalu jika saya reload saya sudah mempunyai seperti ini dan sekian tutorial kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam